Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak Bagaimana cara menggunakan cheat atau bagaimana cara nge-cheat di game emulator 3DS ya, atau mungkin Citra lah ya Nah, uh, kalau kalian tahu juga di Citra ini kayak enggak ada cheat semacam di PS1 atau PS2 gitu ya, kayak cheat GameShark gitu enggak ada jadi kalau kalian cari cheatnya ya agak ribet juga sih ya agak susah juga gitu untuk pakainya ya paling mentok-mentok cuman cheat duit gitu dan di sini kita akan uh, cheat duit ya atau mungkin cheat uh, uang dari gamenya gitu ya dan ini sebenarnya sih bisa semua game ya dan dasarnya sama aja gitu dan di sini kita akan menggunakan cheat engine pak ya yang tidak lain tidak bukanlah cheat engine. Dan di sini saya menggunakan Cheat Engine 7.1. Kalau kalian mau download Cheat Engine-nya kalian bisa cari di Google atau kalian pakai versi lain juga kayaknya bisa gitu. Dan setelah itu kalian cukup install aja kalau udah kalian download dan kalian klik aja yang ini yang ada lambang monitor gitu ya. Kalian cukup klik aja kayak gitu. Dan di sini kalian pilih aplikasinya yang mana gitu ya untuk Uh, aplikasinya yang kalian jalanin gitu karena di sini ada tulisan persona Q dan di sini citranya hanya ada satu ya yang jalannya gitu. Tapi kalau misalnya kalian citranya ada dua misalnya jadi ada game sama ada uh, emulatornya gitu. Ya kalian pastiin aja kalian pilih yang tepat gitu untuk untuk aplikasi gamenya gitu dan di sini ada tulisannya sih ya, Citra Nightly 1575 persona Q gitu jadi udah benar kita klik open aja langsung dan di sini untuk value nya gitu di sini kita akan cari gitu ya yang ada di sini nih tujuh dua di sini kita gak pakai koma gitu ya di sini kita akan masukin uh, 726 tujuh 515 ya. Nah, karena di sini angkanya spesifik biasanya uh, di first scan ini langsung ketemu sih ya. Cuman ada satu biasanya, tuh kan langsung found one gitu. Jadi di sini cuman ada satu gitu untuk angkanya. Nah, kalau kalian misalnya value-nya ini ada banyak gitu ya. Jadi ini kalau saya itu kan begitu cari uh, angkanya gitu itu langsung ketemu kan di first scan, gitu. Kalau misalnya nggak ketemu gitu, jadi misalnya nggak uh, ada bukan cuman bukan cuman satu, jadi ada banyak mungkin ada seratus atau mungkin ada seribu gitu. Kalian bisa uh, beliin gitu ya, untuk itemnya gitu, misalnya di sini kita akan uh, beli deh gitu ya misalnya. Jadi kita akan beli item gitu. Uh, kalian bisa beli apa aja gitu, pokoknya duitnya harus ngurangin gitu ya, duitnya ngurangin atau nambahin gitu. Pokoknya terserah kalian gitu. Dan uh, misalnya di sini kita akan contohnya go home lah ya. Di sini kita akan beli satu aja ya, gitu. Nah, di sini duitnya ngurangin 726,415 gitu ya. Jadi 726.415 yen. Nah, kalau misalnya kodenya ada banyak gitu kan, kalian cukup masukin lagi value-nya 726,415 Jadi ini adalah value yang baru ya, value yang udah berkurang atau yang bertambah gitu. Jadi kalian bisa ada dua pilihan gitu. Kalian mau beli gitu ya untuk ngurangin uangnya atau buat nambah gitu. next kita akan klik yang next scan. Nah setelah di next scan itu biasanya bakal jadi lebih kecil gitu ya untuk angkanya gitu dan sini bakal ketemu biasanya cuma satu gitu apalagi karena uang di game ini mungkin hanya ada satu kode gitu ya atau mungkin hanya ada satu value gitu dan setelah itu kalian bisa drag ke bawah kayak gini atau mungkin kalian misalnya mau ganti value ini di sini gitu ya bisa juga sih ya kalian gak harus terus ke bawah juga bisa kalian cukup klik yang change value of selected addresses mungkin dan sini kita akan ganti ke angka yang kalian mau misalnya 2 juta lah ya jadi saya di sini jujur untuk game persona Q ini saya nggak pernah ngecit sampai 100 juta gitu saya ngecit secukupnya aja gitu kalau uangnya kurang ya nge-cheat lagi aja daripada sampai banyak banget gitu duitnya ini baru dua ribu tambah lagi nolnya 3 ya Oke okay, setelah itu kita akan klik oke okay, gitu kan Nah nanti akan langsung berubah gitu angkanya Tapi nggak, mungkin nggak semua game akan langsung berubah Atau mungkin semua aplikasi langsung berubah ya Kalian bisa mungkin Kalian bisa coba-coba dulu gitu Kalian bisa balik lagi gitu Misalnya kalau belum berubah Kalian bisa balik gitu kan Misalnya contohnya tinggalin dulu gitu Tempatnya kayak gini Dan kalian masuk lagi gitu Atau mungkin kalau ada shop gitu Kalian uh, buka gitu Kalian, kalian keluar dari shopnya Terus kalian masuk lagi gitu Kalian cukup klik yang workshop lagi gitu ya Balik lagi dan Biasanya sih udah ganti gitu Untuk angkanya gitu Dan di sini Untuk cheatnya sih basicnya atau dasarnya sama aja untuk semua game gitu dan untuk citra ini jujur karena nggak ada cit kayak PS1, PS2 gitu ya kayak game short gitu ya paling mentok-mentok duit gitu dan uh, uang ini ya yang paling berpengaruh sih kalau di, kayak di game persona kayak gini karena jujur ini gamenya grinding banget gitu jadi karena saya pengen skip grindingnya ya udah saya mending ngecet duitnya aja gitu walaupun saya nggak bisa ngecet darah kayak nggak bisa ngecet persona dan lain-lainnya ya udahlah gitu nggak apa-apa yang penting bisa ngecet duit gitu dan untuk ngecetnya saya pakai cheat engine mudah dan ya gratis juga gitu ya cheat engine kalian bisa cari di google tapi kalau kalian mau ngecet engine utamain game offline jangan game online apalagi game-game yang kompetitif uh, gitu ya kompetitif online multiplayer atau mungkin kalian ngecet uh, di monster hunter gitu ya misalnya damage-nya damage kalian kalian cheat gitu damage elemennya itu jangan gitu kalau kalau game online kayak gitu saya saranin sih jangan ngecet karena itu nggak akan rame gitu kecuali kalau game offline kayak gini kan buat seru-seruan doang gitu buat to tolol-tololan doang jadi ya udah gitu ngecet duit aja gitu ya dan ya karena nggak ada yang diroguhin juga sih untuk uh, game offline single player kayak gini gitu siapa yang digugiin kalau kita ngerugi orang jangan sih ya dan ya jadi cukup segitu doang sih ya, untuk videonya jadi ya kalian cukup pakai cheat engine aja untuk mengganti angkanya untuk menambahkan duitnya gitu dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya thanks for watching bye bye